Tapi di antara ada berdoa adalah kita mengangkat kedua kedua tangan. Dan ini hukum asal. Hukum asal kita berdoa adalah mengangkat kedua kedua tangan. Kecuali pada tempat-tempat yang di situ kita tidak dianjurkan atau tidak ada dalil menunjukkan mengangkat tangan. Contoh seperti zikir-zikir keseharian. Kalau seandainya zikir keseharian tersebut Nabi mengangkat tangan maka akan diriwayatkan. Contoh mau makan Nabi hanya mengatakan ya gulam. Sambilah wahai remaja bilang Bismillah. Tidak dilewatkan, Bismillah, kemudian makan. Nah, Bismillah tinggal makan aja. Tidak usah repot-repot, kemudian gini. Enggak, Bismillah, kemudian makan. Ya. ya Dimudahkan. Kemudian baca, habis makan, Ya Alhamdulillah, lelih atu'amani hadhatu'am. Mudah. ya Doa-doa uh, banyak. Seperti zikir pagi petang, tidak dilewatkan, Nabi angkat tangan. Maka kita zikir pagi petang tanpa harus mengangkat tangan, meskipun isinya adalah doa-doa. ya Seperti itu. Seperti zikir setelah wudhu. Seandainya zikir setelah wudhu. Allah majal alimun tawabin wa jalil tahirin asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la lahu almulk seterusnya